Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Nah, sebelum pada mata pelajaran Al-Quran hari ini Kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Pertemuan kali ini kalian akan mencari bacaan Hunnah di surat Al-Humazah ayat 1-9 Sebelum itu kita baca terlebih dahulu Baca basmalah abata Bismillahirrahmanirrahim وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ narum lahil muqadah allatii tappaliru alal afidah fi sadaqallahul azim anak-anak setelah kalian membaca surat al-humazah ayat 1 sampai sembilan. 9 sekarang silakan mencari bacaan Hunnah di surat Al-Humazah, kemudian ditulis di buku lafaz yang menunjukkan bacaan Hunnah. Contoh: fij diha mim masade. Jawabnya nomor 1 Ayat 1 menunjukkan bacaan Hunnah Nun Bertasdit, yaitu Hablum Min. Nomor 2. Ayat 5 menunjukkan bacaan Hunnah Nun bertasdid dan Mim bertasdid, yaitu Hablum mim Masade. Gimana anak-anak? Sudah faham kan? Sekarang silahkan ditulis di buku. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wabihamdik ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.